Oke, okay, kita riset ripernya riper dengan koceng Yang no, no, no, no, dia ngindar lo no. ngindar sama kucing yo. <laughs> ya, mampus. Ah, <laughs> ah riper bodoh. Nih nih, nih, nih, nih ah, kasih riset lagi ya noh, no. Oh, dia ngindar banget nong sama ocelot noh kucing lah, ya nih ngindar banget ngindar banget nih nih, creeper, eh creeper guys, creeper, Ye, malah kabur, belum dikasih ocelotnya, nih nih nih creeper, creeper, nih ocelot lihat no, no, no, langsung kabur. <laughs> Creeper suka mati. nih hey guys, perhatikan baik-baik. No, no, no, no, dia suka mati noh, frustasi. Ya. Yeah. Dia suka mati anjir, beneran sumpah. Creeper suka mati. Eh, karena enggak bisa ngejar gua, jadi eh, dia frustasi. Dan mati, Wah, no kan. aduh, mati, jangan ngajak-ngajak. Aduh, oh, gini guys! Creeper, dia mati tuh ngajak-ngajak parah banget, kan? Nih, lihat nih, no, no, no, no, mati ngajak-ngajak, no. I di creeper suka menghancurkan dunia. Nih, lihat, guys! Lihat baik-baik nih creeper gua kasih di sini, nah eh kok nggak meledak, oi nah nih nih lah lah lah kok meledak, wah dia lagi jinak nih sama gua nih, ya deh biar meledak kita giniin aja, nah baru wah noh gua sampai sekarat, noh ngancurin dunia banget noh, ih wih uh, ada item keren aja, keren keren keren keren, keren. Ini item apa ini? aku lu aku nggak tahu, ini memang Minecraft ada yang baru banget, eh creeper, creeper, jangan main-main sama creeper ya. nanti kalian enter eh, kalian aduh mati. kita bisa memanfaatkan creeper. Nih guys, gua ketemu gua ya. Gara-gara creeper biasa Wey. nih, gua dapet. Kita bisa manfaatin creeper itu mencari gua, dan kita bisa manfaatkannya. Noh, dapat harta karun lagi ya. Kita seratus persen, kita bisa bakal manfaatin creeper. Which noh, dapat koal hebat. Hebat kali Dan ini iron. Nah, ini gua enggak tahu. Gua enggak tahu ini apa, tapi ya cukup sekian. Oke. Okay. Mungkin segini dulu. Eh, kenapa gua pakai Steve? Tapi enggak apa-apa. Ayo. Jangan lupa like, share, comment dan subscribe.